Dan kalian belum, kalian tonton dulu yang ini biar kalian gak salah paham tentang videoku kali ini. Kalian harus tonton videoku yang sebelumnya, oke? Okay? Jangan lupa kalian klik tombol subscribe juga biar kalian gak ketinggalan tentang informasi terbaru dari aku. Klik tombol loncengnya juga ya. Terima kasih. nya kurang naftul deh kalau aku gak bagiin tentang caranya untuk mencari atau memilih-milih barang bekas ya karena barang bekas itu bukan kayak barang baru kalau barang baru kan kita tinggal pilih langsung bayar pasti udah bagus kualitasnya kan kalau barang, kalau barang bekas kalian harus pintar-pintar memilih atau minimal kalian harus tahu apa itu kerusakannya atau apa itu tentang mereknya mungkin barangkali kan tahu merek dan tahu harganya juga dan bisa kalian tawar juga sesuai kemampuan kalian tentang negosiasi ya. tips kedua dari aku nih nih aku ambil dari barangku yang kemarin aku beli guys ini aku udah pertimbangkan sebelum aku beli aku lihat dulu kerusakan atau kekurangannya Apakah masih bisa diperbaiki atau udah fatal banget, dan kita konsultasikan ke penjualnya untuk negosiasi harganya. Begitu, guys! Nah, kita masuk ke tips ketiga. Setelah udah deal, perjanjian, dan negosiasi pada penjualnya, kita bawa pulang nih. Jangan lupa bersihkan dulu sebelum digunakan Untuk menjaga kesterilan barangnya Kita bersihkan pakai desinfektan Dan pakai sabun Seperti biasanya Dan setelah itu Kasih pelumas di setiap baut-bautnya yang tadi kalian lihat Sangat berkarat dan kurang terawat Kita perbaiki perlahan guys Sampai terlihat baru Hehehe nah next step keempat nih yang paling penting banget jangan lupa kalian cek harganya di toko online atau toko-toko yang kalian tahu kan tanyakan barang ini harganya berapa ini contoh buat aku yang udah beli tripodnya ini dan ternyata aku udah lihat cek ke toko-toko online yang aku ketahui, ternyata harganya itu sekitar 1 juta lebih guys paling murah 700.000 nah otomatis udah aku beli langsung kan tapi perlu kalian niat, jangan asal-asal membeli karena semua barang bekas itu perlu dicek dulu seperti step-step yang sebelumnya aku jelasin kalian tiru atau kalian modifikasi sendiri juga boleh dan video kali ini, ini adalah hasil dari aku reparasi sebelumnya kan kotor banget tuh udah kalian lihat karatan dan banyak debunya. udah tuh aku bersihin sekaligus menesterilkan ya dari virus-virus atau mungkin bakteri karena barangnya bekas so jadi kan nggak usah takut untuk membeli barang bekas lain kali karena di video kali ini kan aku udah bagikan ke kalian, bagaimana caranya merawatannya, sampai membelinya, negosiasi juga. Nah, untuk kali ini jika video ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa kalian share ke teman-teman kalian juga ya. Berbagi itu baik kok, gak ada ruginya kalau kalian berbagi. Oke, okay? salam, share is care.